Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, kepada teman-teman yang ada kesulitan untuk membuat soal earning, soal earning dalam bentuk gambar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, salah satu program yang bisa mudah untuk kita membuatnya adalah program Fastun Capture. Kita jalankan dulu. Jadi skenario-nya Ini akan kita jadikan gambar satu-satu Berarti gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Kita buat gambar uh, Pastikan untuk membuat gambar ini Di sini kita buat Klik kemudian to editor uh, Karena kita mau seleksi ini Kita pilih yang Capture rectangular region Langsung saja kita klik Kemudian dari area yang akan kita jadikan gambar, kita klik tahan, kemudian kita tarik. Klik tahan, tarik. Seperti berarti nanti akan kita jadikan gambar cuma area ini. Nah ini. Setelah ini kita simpan. Kita simpan misalnya, kita simpan dengan nama folder. Nurul, kita kasih soal nomor satu misalnya. Format bisa sembarang. Ini kita PNG, ada JPG dan lain. Kita sementara kita contohkan pakai soal PNG, soal nomor satu PNG. Save. Kemudian nanti dalam jawaban, karena untuk menulis jawaban seperti ini kesulitan, kita juga buat jawaban. Ini. Tapi nanti kita masukkan jawaban ini tadi, kita simpan save as, misalnya kita kasih 1A. Lagi, kita buat lagi, kita klik, tahan, ini 1B. Kita buat ini lagi, kita klik di sini. itu Kita klik lagi untuk yang pilihan D. Di bawah 1 D. Kita buat lagi, klik. 1 D. E. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam earning kita buat soalnya. Semisal kita akan masuk ke kelas 10 IPA wajib, 10 IPA satu wajib. Kemudian, misalnya kita buat pada CBT, komputer CBT kita buat ujian baru misalnya Setelah itu kita pilih jenis ujian bisa penilaian harian KIKD nya nama ujiannya misalnya PH1 waktu tanggal kita tentukan misalnya kita sampai tanggal 13 setelah itu pengaturan pada buat soal ujian. Nah di sini tadi kita sudah membuat gambar, kita simpan di folder tadi. Nomor urut 1 pilih soal pilihan ganda. Nah, di sini kita masukkan soalnya di sini. Caranya perhatikan pada yang gambar ini. Kita pada yang area ini perhatikan urutannya pada yang lambangnya seperti ini, Icon gambar. Kita klik nah di sini pada image properties kita pilih yang unggah setelah itu kita pilih file kita arahkan ke folder tadi kita menyimpan pada folder Pak Nurul nah kita soal nomor satu PNG ini klik kita open jangan langsung klik OK tapi kita klik kirim ke server dulu kirim ke server Nah ini soal sudah Masuk ke sini Kalau misalnya Lebarnya mau dibesarkan tinggal dibesarkan Tinggi mau dibesarkan dibesarkan Kemudian Setelah seperti ini kita klik ok Ini soal sudah masuk Kemudian yang di jawaban A Ini juga nanti jawabannya bentuk gambar Kita klik image lagi Kemudian klik unggah Pilih file Kemudian Opsi A tadi ini, kemudian klik Open, kemudian kirim ke server, langsung klik OK. Demikian juga yang ke B, kita klik di sini dulu, jangan lupa klik di area ini dulu, klik Image, klik unggah, pilih File. Opsi B tadi ini, kemudian Open, kirim ke server dulu, OK, masuk. Yang C, klik di sini dulu, klik Image unggah, pilih file, opsi C ini, kemudian open. Jangan lupa kirim ke server. Oke. Okay. Kemudian yang D, jangan lupa diklik di sini dulu. Unggah, pilih file, kemudian opsi D. Klik Oke. Okay, eh, oh, saya maaf. Ini kita klik kirim ke server dulu, jangan lupa ini sudah 1D, kemudian kirim ke server dulu kemudian OK yang opsi E sama seperti tadi unggah pilih file 1E open, jangan lupa kirim ke server kemudian klik OK nah, tinggal nanti kunci jawaban tulis ini, kemudian kita bisa tambah soal ini soal sudah jadi kita bisa simpan dan tutup misalnya simpan nah, ini kita bisa lihat preview uh, soalnya di sini ada preview soal nah, nanti tampilannya seperti ini contoh matriknya nah, ini jawaban nanti bisa diacak bisa diacak Demikian cara pembuatan soal dalam bentuk gambar di earning mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.